disitu situ mereka tahu betahnya seperti apa sih anak-anak itu jadi saya tunjukkan rekamannya nih rekamannya nih. Tapi dampak buruk dari heboh-heboh abg Citayam di dukuh atas ini rupanya paling dirasakan para petugas kebersihan. Tiap pagi mereka mengumpulkan banyak sampah bekas orang-orang tak bertanggung jawab. Itu pada nongkrong.